Bro, kita menuju spot perjalanan menuju huh oh, akhirnya mantep bos, di mana bos? sana dia. capek, capek. Wow. oke sabar buat penonton, sebentar lagi kita sampai di spot ini. Maser, uh, mana Maser Kita tes dulu ikannya ada nggak ini bro? Wah, uh, sate nggoleng kan itu bro, nggoleng Waduh, bro, miris sekali. Kamu. mantap lanjut oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sini saya mau mancing di spot teralami saya mau mancing di arus deras kapan air gitu mancing di peralaman mantap pokoknya spotnya, Nah, uh, pokoknya tuh mantap spotnya. lainnya jadi coba semua nah, untuk target mancing kali ini saya mau mancing master ya target utama ikan master soalnya biasanya kan master tempat kayak gini senang ya semuanya biru airnya biru pinggirnya uh, oke okay, teman-teman kita uh, coba aja ya coba tahu mudah-mudahan hari ini kita bisa stretch oke okay teman langsung coba aja ya. Ada yang menggambar di gitu dalamnya. Eh, ah! masa guys? Duh, guys mantap! Guys, tuh guys terkait mantap, mantap guys! Maser. Ikan maser, lanjut bro. Huh. Cuman tadi enggak sempet kita lihat tarikannya bos. Bisa. Kita lihat sudah dapatnya aja. Lanjut. Oke, kita tes ya. Umpannya anak ikan. Bismillah. Yes, trik lagi, guys. Trik lagi, guys. Trik lagi, guys. Master lagi, guys. Trik lagi, guys. Ayo, guys. Mantap. Dua kali strike sudah mantap, mantap. Masyar. Anaknya anaknya ikan hampal masih anakan kalau udah besar ikan maser bos lanjut udah dapat dua nih bos ya ini satu nah itu satu yang baru dapat lagi makori kotik lanjut Guys, strike lagi guys. Lagi strike. Makan ikan masih